Yo everyone, welcome back on Watch YouTube channel Kali ini gue akan melakukan review lagi Review singkat tepatnya, karena mungkin Terinspirasi dari pendahulunya, jadi Aku rasa Aku perlu bahas Ya, dan ini adalah salah satu brand terbesar di Japan juga Oke okay, Apa itu yang mau gue bahas, langsung aja ini adalah Citizen Promaster Master Diver ya, yang sebetulnya modelnya terinspirasi dari Citizen Promaster juga di tahun um, 1982 tepatnya ya. Ya modelnya dia lefty atau mungkin crownnya di sebelah sini ya. Dan water pressure-nya 1.300 meter. Wow, 1.300. Nah kalau yang sekarang yang ratio-nya dia untuk uh, right hand Ya crownnya tetap normal Di sisi ini di Yang ketiga dan Water pressure nya Sekarang ada di 200 meter Oke okay. Sohar Citizen Pro Master ini setelah lama Ya kayaknya Citizen kan juga agak, agak tenggelam ya Mungkin beberapa tenggelam Terus kemarin Kita masuk ada ini rasanya Wah gue excited banget gitu ya excited wow ternyata model ini ada lagi dan gak cuma itu bodinya dia ini juga terbuat dari uh, titanium titanium dengan uh, DLC coating sama Duratec ya DLC coating sama Duratec jadi bahannya ini udah uh, lebih advance lagi not just only titanium dan untuk uh, back case nya sendiri nggak ada yang spesial ya maksudnya biasanya kalau jam diver karena ada logo-logo tertentu entah itu ombak entah itu lumba-lumba or else ini enggak ini cuman polos aja gitu terus untuk di dialnya sendiri ini juga ada motif uh, camouflage ya motifnya camouflage dan ini disebutnya mungkin uh, Citizen Promaster Marine ya yeah, 200 meter mungkin karena ada motif overall uh, jam ini dari segi Uh, look ya dari segi kelihatannya uh, gue suka sih karena biasanya jam itu kan kalau nggak square atau mungkin lonjong, kotak, prisma nah ini modelnya gue bilang kayak tank mungkin ya gue bilang tank bukan apa sih kayaknya bulky tapi keren aja sih dia emang wear small kalau gue lihat karena disini dialnya kecil yang membuat dia besar ini adalah uh, case ya case-nya. nah sekarang gua tes aja langsung ya untuk di pergelangan gue yang kecil yang di 14,4 nih oh still fit in ternyata kenapa bisa begini walaupun ini diameternya kalau nggak salah kurang lebih kalau gua ukur di 46 mm ya 46 mm dan Laknya kurang lebih ada di 44 justru ya, karena dia nggak punya uh, lak yang memanjang. Jadi, laknya dia ada terletak agak hidden di dalam bodinya ya, dan walaupun dia ketebalannya lumayan, tapi masih terbilang normal sih ya, nggak terlalu tebal juga untuk ukuran jam diver. Dan terlebih lagi karena dia titanium, jadinya dia ringan banget dan sangat ergonomis. Dan untuk talinya, ini juga sangat nyaman digunain karena dia dari silicon rubber ya. Oh iya untuk movementnya, yang ini tetap dari Eco Drive. Eco Drive dengan kaliber E168. Nah, ini running time-nya kurang lebih kalau terisi penuh. Dia bisa bertahan hidup kurang lebih selama 6 bulan tanpa terkena cahaya ya. Nah, untuk uh, fitur yang lain sih uh, nothing special ya. Ini cuma 3 hand analog, Eco Drive dengan uh, tadi movement yang udah gue sebutin. Untuk fitur lainnya mungkin di sini cuma ada windows date aja di angka 3 seperti biasa ya, standar jam diver Nah, untuk club uh, plaquits sendiri kalau kalian mau ganti-ganti strap kayaknya mungkin harus custom. Karena tadi setelah gua ukur plaquits di jam ini termasuk uh, aneh ya. Biasanya kan bulat ya walaupun ganjil tapi bulat misalkan 21 atau 23. Nah, ini 23 koma dibilang nyampe 24 nggak sampai. Dibilang 23 pas tapi ada lebih sekian milik dikit gitu, jadi entah kalian bisa pakai 24 kalian paksa sedikit. Nah, sekarang coba lihat bezelnya ya. Hmm. filsnya kayak plastik sih ya. Biasanya kalau namanya bezel tuh kan uh, kliknya bener-bener kelihatan kalau itu dari berbahan metal ya. Tapi karena ini titanium ringan, tapi filsnya itu plastiki banget sih. But nothing wrong with that, oke? Okay? Ada gapnya sedikit, tapi feel oke. Okay. Dan yang pasti, uh, menurut gua, ini presisi ya. Jadi, nggak ada yang miss, nggak ada yang miss di sini. Jadi, tetap oke-oke okay -okay aja sih. Walaupun di sini ada celah sedikit, tapi it's okay. No big deal. Itu cuman feel aja kok. Tapi yang pasti, ini bukan plastik, because this is titanium. Ya dan untuk kacanya sendiri crystal glassnya itu lebih tepatnya masih menggunakan mineral oke okay, ya yeah. sayang banget ya mungkin beberapa dari kalian ada yang mungkin ya udah titanium udah speknya oke okay. kenapa harus mineral sih tapi it's oke. Okay. mungkin citizen punya alasan sendiri kenapa dia harus menggunakan mineral crystal but it's oke okay. karena ini model casenya dia juga lebih tinggi dari kacanya bezelnya juga ada kayak apa ya? Gue bilang ada kayak giginya ya. Jadi modelnya di sini kayak gear set dan tinggi. Mungkin kalau dilihat dari samping sini dia lebih kayak fortress ya, kayak benteng, benteng zaman dulu. Nah untuk uh, talinya sendiri ini bakalnya juga unik, bakalnya keren, gagah juga. Ada graphene citizen juga di sini. Nah sebetulnya ini ada tiga warna tapi yang berhasil gua pegang di sini hanya dua warna jadi salah satunya adalah ini navy blue ya terus yang satu lagi ini adalah green tetap dialnya motifnya camouflage nah, nah yang satu lagi adalah black tapi ada aksen yellow atau aksen gold nya ya aku rasa ini masih worth to buy jadi untuk di range harganya itu kalian harus ngerogoh kocek sekitar di 6 jutaan ya 6 jutaan dan uh, dan mendapatkan spesifikasi tadi yang gue bilang tapi yang pasti ini gue rekomendasiin buat kalian, soal warna dua-duanya tetap keren jadi uh, aku rasa itu soal selera ya, yeah. oke okay. i think that's all folks and see you on the next review yang baru tahu channel ini, supaya nggak ketinggalan info-info, kalian aku saranin buat subscribe ya. Dan yang udah jadi subscriber, jangan lupa juga nyalain loncengnya, supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Dan apalagi kalau seandainya kita lagi ada mau surprise, surprise. Oke, okay? oke, okay, gue rasa gitu dulu. That's all, and see you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.